cowok cepat kawinin ayu gitu cowok cepat kawinin ayu gitu cowok cepat kawinin ayu gitu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 roti liburan Ayu Tingting ke Eropa yang memboyong seluruh keluarga dan juga timnya dan di sini mencapai 15 orang. Wah, dan ternyata uang yang digunakan untuk jalan-jalan ke Eropa ini adalah hasil tabungan dari Ayu Ting Ting pemirsa. Wah, luar biasa sekali ya untuk Ayu. Sehat dan semoga selalu dilancarkan agar bisa nih keluarga lagi ya tahun depan untuk bisa liburan kembali bersama. Selain ada informasi mengenai kegiatan Ayu Tinting yang sedang pergi jalan-jalan bersama dengan keluarga ke Eropa, di sini ada tayangan terbaru yang pastinya sudah ditahir tanya oleh para warganet dan juga para ipotainment. Di mana couple Ayu dan juga Boy William menjadi sorotan karena minggu-minggu ini sudah beberapa kali mengupdate dan juga mengunggah statusnya berdua dan di salah satu podcastnya Ayu dan juga Boy memberikan judul yang sangat luar biasa tentang hubungan mereka berdua dari fans couple selalu mendoakan yang terbaik buat kalian, sapok sama senyumnya Koko Boy William kelihatan bahagia banget, di sini Boy William terlihat sangat bahagia ketika membicarakan mengenai Ayu Titing dan juga Birges pemain Raza dan dengan gamblangnya Boy William mengatakan bahwa ia sangat suka dengan Bilkis Humairah Rajak Dan ketika kemarin mengobrol bareng, nyambung dan asyik banget Ketika ngobrol dan juga bercanda dengan Bilkis Wah dengan segala cara nih ya, Boy William mendekati Ayu Tingting Versi yang sangat luar biasa, dekati dulu anaknya baru ibunya <laughs> Dan sini juga ada beberapa informasi mengenai kedekatan Boy dan juga Ayu Ting Ting yang makin hari makin lengket Apakah Boy William akan ikut berlibur bersama dengan Ayu Ting Ting menyusul Ayu Ting Ting wah, ke wah-wah-wah Ini adalah kejutan besar pastinya dan fungsinya akan ditunggu-tunggu nih oleh semua fans Ayu Ting Ting tentunya Dan kita ucapkan selamat untuk Boy dan juga Ayu mampu nengkren di trending satu di Youtube Boy William nembak Ayu Ting Ting di Nelson bersama boy william wah ayu peace boy trending lagi nih di youtube selamat untuk ke boy dan dan pasunya untuk tinggi yang semua cantik banget nih ya di UnBW. hahaha ayu william trending ke satu nih selamat sekali lagi untuk mereka berdua semoga selalu kompak dan ada yang terbaru nih dari Hayudah juga Boy William ternyata Ayu Ting masuk ke dalam daftar family dari I, Boy William, disatukan dengan foto sang ibunda wah, wah, apakah ini lampu hijau dari keluarga Boy William untuk menyambut kehadiran dari Ayu Ting kita akan menantimi kehadiran official trainer komik dari Ayu dan juga family seperti apa ya seru dan juga dan pastinya menyenangkan Mimin udah nggak bisa ngomong apa apa lagi nih seneng banget melihat Ayu tinting bersanding dengan foto sang bunda di Laylor terbarunya. Family dari Boy William Ditunggu yang sahabat semua Pastinya akan hadir nih Apakah Ayu Tinting yang sudah ngobrol baru Dengan ibunda tercinta Boy William Ataukah ada sesuatu yang terbaru nih Dari mereka berdua Kita tunggu ya sahabat Informasi selanjutnya juga Jangan sampai kendor nih pemirsa Menyambut euforia Ayu Tinting yang sedang trending Satu dan juga disatukan fotonya Bersama dengan ibunda Boy William Dan sini juga ada informasi nih di balik Euforia yang ada, jangan lupa untuk kita semua terus vote Ayu Tinting di aplikasi RCTI Plus. Batas sampai tanggal 19 Februari. Jangan lupa vote Ayu Tinting di Indonesian Comedy Award 2023. Selebriti komedi artist paling hot dan paling cantik paling istinya Ayu Tinting. Dan di sini juga ada outfit terbaru dari Ayu Tinting di Brownies TV yang harganya mencapai ratusan juta rupiah wah-wah Ayu Titing pakai baju sederhana ataupun mahal tetap ia ya, terlihat cantik dan juga mempesona. Inilah kelebihan dari badan Ayu Titing yang kecil dan mungil. Dengan harga yang fantastis mampu membuat Ayu Titing terlihat cantik dan dengan harga yang biasa wajah dan juga badan Ayu Titing tetap terlihat sempurna. Di sini juga ada informasi terbaru dari Ivan Gunawan dimana di sini Ivan mengatakan setuju dengan hubungan Boy dan juga Ayu Titing yang akhir akhir ini sedang Marah demi seorang Ivan Gunawan memberikan dan juga supportnya untuk Ayu dan juga Boy namun wajahnya terlihat tidak begitu bahagia ya apakah hati Ivan Gunawan masih tersangkut dengan Ayu Ting Ting? hanya Ivan dan juga Ayu yang bisa menjawabnya namun di sini ada etikat yang sangat baik dari sang seorang master Ivan Gunawan yang memberikan support yang sangat besar untuk hubungan Ayu dan juga Boy William, semoga ketiganya mendapatkan jodoh yang terbaik Ya, dan semoga semuanya diberikan Kebahagiaan dan pastinya Seorang yang sangat menyayangi Dengan tulus Semoga sahabat semua yang penasaran Mengenai kehidupan dan juga keseharian dari Ayu Ting Ting Jangan lupa dukung terus channel Mimi dengan cara Like, comment, dan subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi Terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh saya support banget. Oh saya support banget. Oh saya support banget. senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget kawinin Ayu gitu. Kawinin Ayu Kawinin Ayu Kawinin Ayu Kawinin Ayu gitu. indah gitu. gitu. gitu. gitu. <tatumsy bassor> <Yayalas. takers> banget. <men> que <Fine> <house in> <laughs> <area> <incluso> <laughs> like you don't understand the pain of you don't ever want to give me way